Baiklah, sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini, pemimpin akan menyuguhkan info-info menarik dan pasnya kabar terbaru dari idola kita. Di kabar pertama, kita sudah diawali dengan tentunya suguhan yang sangat luar biasa, masya Allah. Semalam, apabila ternyata main bola bersama tim marwah FC, alhamdulillah. Terlihat persahabatnya Bapak Bis sedang berada di tengah lapangan Bermain sepak bola, Alhamdulillah selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita lihat persahabat di kalimat komentar, begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Instagram, bangga mengatakan Masya Allah dan Pandanya Abang Al-Fatih, sehat selalu, sukses terus, bahagia dunia akhirat Amin, Masya Allah banget ya Selalu banyak doa-doa baik yang diberikan dari orang-orang baik juga pastinya yang tulus mencintai Leslor family kemudian kita lihat juga persahabat Di IG-nya Marwa FC semalam ternyata tidak ada live dikarenakan private sahabatbat ya Maaf nggak bisa live malam ini private itu yang disampaikan oleh admin Marwa FC untuk ya tidak ada live ternyata. Tentunya di private Kemudian juga prosok, kita lihat Selanjutnya Ada potret Papa B juga Capek banget katanya itu, Masya Allah Hanya doa terbaik Selalu kita berikan untuk idola kesayangan mudah muda selalu diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan. Amin, iya Robbal Alamin. Kemudian juga persahabat ya tentunya kita mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah, kita mendapatkan asupan vitamin komplit. Semalam ternyata ada yang nemenin Papa B. Masya Allah, alhamdulillah, persahabat ya Bunda Lesti Kejora temani Papa Bilar, main sepak bola, dan kita salvak juga kalimat yang diposting di unggahan ini. Alhamdulillah, oleh-oleh dari orang baik, Rizky Bilar, Lesti Kejora, Asli Novel. thanks cap katanya tuh, Masya Allah banget persahabat ya. Ternyata semalam juga ada yang antar oleh-oleh dari Madinah, dan dibikin salvok juga nih persahabatnya warga Konoha, tentunya tunik yang dipakai oleh dedek lesti itu produk dari MRB Clothing Line. makin gak sabar banget menantikan kejutan dari produk MRB Clothing Line. Bismillah mudah-mudahan sukses dan semoga diberikan kelancaran segala bisnis bisnis dari idola kesenian kita. dan kita lihat juga persahabat jadi ya, kolom komentar begitu banyak respon yang diberikan juga. Di antaranya dari akun Ornyoku Kicks mengatakan Semalam ada yang main bola ditemenin istri sambil bagi-bagi oleh-oleh umroh Semoga berkah, amin Ada juga tanggapan lain dari akun Bahar Wirta mengatakan Iya, min, tuniknya MRB, kira-kira berapa harganya ya? Pengen beli, tapi mungkin mehong katanya Masya Allah Dari sekarang yuk nabung semuanya Karena sebentar lagi akan luncur, akan launching Produk MRB Line. Kabarnya besok tanggal 20 persahabat Kemudian juga kita lihat Komentar selanjutnya Dari akun Endang Susistina Mengatakan Masya Allah tabarakallah, Alhamdulillah Oleh-oleh dari Umrah Leslar berkah barokah Amin amin amin robbal Mudah-mudahan berkah barokah untuk Leslar Dan semoga rezeki idola kesayangan kita juga bisa nelar ke kita Semuanya Kemudian kita intip untuk fashionnya Papa B Kaos yang dipakai oleh Papa Bilar semalam juga bersahabat. ya Ini bukan kaleng-kaleng Ini dibanderol seharga Rp 1.590.000 Masya Allah Semakin barokah terus Rezekinya Mudah-mudahan selalu diperlancar segala urusannya Kemudian juga kita mendapatkan informasi mengenai karya Lagu Bismillah Cinta update bersahabat ya Alhamdulillah sudah mencapai 67 viewers Lagu Bismillah Cinta Lesti yang berkolaborasi bareng Ungu Ini sudah tembus 67 juta viewers Congratulations untuk Kunda El. Semoga terus berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaik dan terbarunya Bismillah, Leslar Entertainment akan bangkit kembali Menyuguhkan kejutan untuk kita semuanya Dan pasti persahabat kita juga masih menunggu cidukan lain Hingga kabar-kabar terbaru berikutnya, hingga kabar baik